Salam, kita berjumpa kembali. Berikut ini kita akan membagikan 5 tanda-tanda wanita diam-diam menyukai Anda. Cinta memang dapat datang kepada siapa saja. Cinta tidak memandang status. Dalam dunia ini begitu banyak orang yang sedang jatuh cinta. Mungkin di sekitar Anda, teman atau sahabat. Taukah Anda, seorang wanita yang tidak Anda sangka diam-diam menyukai Anda? Dia malu untuk mengungkapkan perasaannya secara langsung. Dia secara diam-diam mencari tahu semua tentang Anda. Mulai dari aktivitas kegiatan Anda, dan juga hobi Anda. Wanita memiliki sifat pandai menutupi perasaannya agar Anda tidak mengetahui perasaannya yang sebenarnya. Untuk mengetahui tanda seorang wanita diam-diam menyukai Anda, berikut ini kami berikan lima tanda wanita diam-diam menyukai Anda. Yang pertama, menjaga image. Wanita yang diam-diam jatuh cinta akan selalu menjaga image ketika dia berada di dekat Anda. Dia selalu menjaga dirinya agar tetap cool di depan Anda. Seperti ketika wanita tersebut bertingkah laku, dia akan menunjukkan kalau dirinya mempunyai karisma yang berkualitas tinggi. Ini bertujuan untuk memikat diri Anda. Jika wanita yang berada di sekitar Anda bertingkah seperti itu, maka sudah pasti itu merupakan tanda wanita tersebut diam-diam jatuh cinta kepada Anda. Yang kedua, membuat alasan bertemu. Seorang wanita yang diam-diam menyukai Anda, dia akan selalu membuat-buat suatu alasan untuk selalu bertemu dengan Anda. Walaupun terkadang jika Anda berpikir ketemunya itu tidak penting. Yang ketiga, pandangan. Ketika seorang wanita diam-diam menyukai Anda, dia akan merasa malu ketika Anda memandanginya. Apalagi ketika Anda menatap matanya dalam-dalam. Dia akan berpaling muka, akan tetapi setelah Anda tidak memandanginya, dia akan mencuri-curi waktu untuk selalu memandangi Anda. Dia hanya merasa grogi ketika seorang yang dia sukai menatapnya. Jika wanita yang di sekitar Anda seperti itu, sudah pasti itu merupakan wanita tersebut diam-diam menyukai Anda. Yang keempat, mengikuti hobi. Saat Anda melakukan aktivitas yang Anda sukai, seperti menekuni hobi Anda, wanita tersebut akan ikut menyukai aktivitas Anda. Dia akan selalu penasaran dengan hobi Anda, dan dia ingin sekali ikut serta dalam aktivitas yang Anda sukai. Jika hal tersebut terjadi, itu merupakan tanda-tanda wanita tersebut diam-diam mencintai Anda. Yang kelima, memberi senyuman lebih. Wanita yang sedang jatuh cinta akan merasa bahagia sekali ketika dia bertemu dengan laki-laki pujaannya. Dia akan selalu memberikan senyuman manisnya kepada laki-laki yang disukainya. Hal ini merupakan sifat alamiah yang muncul karena virus yang namanya cinta. Jika wanita yang di sekitar Anda memberikan senyum yang lebih kepada Anda, padahal tidak ada yang lucu, jangan anggap dia gila. Akan tetapi dia hanya ingin memikat Anda. Itu merupakan tanda wanita tersebut diam-diam jatuh cinta kepada Anda. Demikianlah lima tanda-tanda wanita diam-diam jatuh cinta. Jadilah seorang yang selalu peka terhadap lingkungan Anda. Jangan biarkan orang yang diam-diam menyukai Anda terluka hatinya oleh tingkah laku Anda sendiri. Terima kasih telah menonton sampai selesai, semoga bermanfaat. Jika Anda merasa video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan. Terima kasih sampai jumpa.